Hai guys, Assalamualaikum Salam Rahayu rayu, Rahayu, Rahayu Dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Itulah sejuta umat Dan pemersatu bangsa Oke okay? Ke channel andalan saya Ratu Bidadari Mengupas misteri, mitos, dan fakta Secara tajam-setajam Mulut turah Warga 62 Oke okay? Jadi saat ini Ratu Bidadari ingin membahas tentang Ramalan 2022 Lah kira-kira ada apa guys? Ramalan-ramalan atau terawangan di tahun 2022 Kira-kira ada apa? Atau akan terjadi fenomena alam Atau akan terjadi tragedi-tragedi yang cukup kontroversial Apa ya? Kontroversial Aduh kontrol apa kontrol kontrol kontroversial di dalam dunia nyata maupun dunia gaib. hai oke okay, cekidot kita langsung ke topik pembahasan ramalan dan terawangan ratu bidadari TV Oke okay. Sebelum saya menerawang atau meramal kejadian-kejadian masa yang belum terjadi Atau saya menembus dimensi ruang dan waktu yang akan datang Dan akan terjadi tahun 2020 uh, izinkan saya Ratu Bidadari untuk merokok dulu oke okay? Tak apa-apa kan Biar nggak stres, biar nggak sepaneng, biar nggak ngamukan, guys. Rokokan dulu, oke? Video ini tanpa editan ya. Jadi real karena tanpa settingan. Saya hisap tiga kali rokok sebelum saya menerawang karena untuk menerawang dan meramal membutuhkan energi yang sangat besar mengeluarkan uh, kekuatan atau energi supranatural atau metafisika saya. Jadi saya butuh ketenangan, uh, butuh doping ya doping saya adalah rokok ya. mau doping sabu-sabu nggak -sabu, ada sabu-sabu. Ya, tapi aku bukan pecandu ya bukan pemakai aku gak pernah jujur aku gak pernah pemakai sapu ya walaupun teman temen saya sih banyak yang pakai gitu sih cuman aku gak pakai aku gak pernah beli bahkan menyentuh aja saya gak pernah guys <tuh> gak ada kopi guys mau ngopi-ngopi dulu gak ada kopi adanya aku anjing Saya minta waktu kurang lebih satu, dua atau tiga menit untuk memejamkan mata Karena saya harus menerawang sebuah dimensi ruang dan waktu yang akan terjadi atau belum terjadi Dimulai dari tiga, dua, satu Tertidur Loh kok malah tidur makanya ngopi dulu biar kalian tidak ngantuk oke okay? bentar 3 menit Nah, saya mendapatkan petunjuk kok ya tadi-tadi ya. Yang saya lihat nanti koknya menjelang atau di tahun 2022. Saya melihat sebuah kayak gunung ya. Itu ada yang longsor. Jadi ada sebuah dataran tinggi. Jadi itu longsor. Ya mungkin karena curah hujan yang begitu deras terus tekstur tanah tidak terlalu kuat, mungkin uh, pohon-pohonnya itu sudah banyak ditebang Yang saya melihat, nanti akan terjadi longsor di beberapa wilayah Nusantara Dan saya juga melihat sesuatu yang berhubungan dengan air, kayaknya air laut deh Saya gak mau ngomong entah itu tsunami, entah itu banjir Entah itu apa yang jelas Saya melihat air laut meluap dalam artian amber Dalam artian tidak seperti biasanya Ibaratnya eh, biasanya tiap harinya gini, gini, gini, gini Sampai jaraknya cuma segini Mungkin nanti bisa seperti ini maju Ya ini walau wala, -wala Tuhan yang tahu kalau saya nggak tahu, saya nggak bisa apa-apa. Cuman kan saya meminta petunjuk dari Tuhan, gitu loh. Bukan petunjuk dari setan, saya tidak bersekutu dengan setan, gitu loh. Cuman gini, pesan saya sih buat temen-temen atau sahabat Ratu Bidadari TV. Yang penting kita beramal baik, berbuat baik. Jangan lupa sodako, jangan lupa beramal. Kalau kalian punya rezeki, amalkan. Ya, terus jangan bikin orang sakit hati, dijaga perilakunya kalian, lisannya kalian. Jangan bikin emosi atau sakit hati Atau kecewa seseorang Kalau kalian berbuat dosa Berbuat maksiat eh, Jahat Kepada gusti atau kepada Tuhan Itu kalian bisa meminta langsung kepada Tuhan Langsung, nggak apa-apa Tapi sedangkan Kalau kalian punya salah anjing Kepada sesama manusia Dalam artian habiluminan nas kalau Abul wah, kalian bisa minta uh, maaf langsung, jaluk sepuro ke Gusti kamu, ke Tuhan kamu. ketika kamu sudah uh, berbuat salah kepada sesamamu, dalam artian manusia sesama manusia atau Abul Nas, kamu harus minta maaf secara langsung. Jadi gak bisa diwakilin gitu. Gak bisa diperantarain gitu loh, kalau kamu salah sesama manusia. Cuma kalau masalah musibah, atau bencana alam, atau tragedi alam, itu gak perlu ditakutkan gitu loh. Karena itu sudah suratan alam, suratan ilahi, curhatan alam, curhatan semesta, atau sasmita gitu loh. Dan hal itu tidak bisa dicegah guys. Uh, suratan alam itu tidak bisa dicegah. Siapa yang bisa menyegah uh, marahnya alam? Siapa yang bisa mencegah banjir? Siapa yang bisa mencegah gunung meletus? Siapa yang bisa mencegah di tsunami? Enggak ada yang bisa. Itu curhatan alam. Lah walaupun alam juga bisa curhat loh. Alam juga hidup loh. Bukan mati loh. Bukan Jat mati lah Hidup Alam mau air, batu, tanah, api Semuanya berzikir kepada Tuhannya Bermunajat kepada Tuhannya Itu makhluk hidup Kalau alam nggak hidup Coba aja lah Ada hutan kamu tebangin Coba aja Kan kalau ada orang gak percaya kalau alam itu hidup Hutan kamu gundulin, kamu tebangin semua, kamu ratakan semua Saya pastikan alam akan marah Percaya gak percaya Tuh. Bentar saya rokokan dulu, biar gak stres biar ngobrol juga agak enak ya guys ya Yang jelas tadi ketika saya menerawang atau meramal masa depan Atau sesuatu yang belum terjadi yang saya lihat hanya dua sih uh, Tanah longsor Lalu air laut agak apa perlu saya sebutkan lah Cuman kalau itu jangan dijadikan trauma Sugesti yang negatif atau berpikir negatif atau sujon Ya intinya kita ambil hikmahnya aja Supaya kita itu mawas diri Memperbaiki diri Supaya kita itu bisa hati-hati Baik entah ke sesama Ke alam, ke hewan atau ke siapapun Diambil kazanahnya Diambil hikmahnya Diambil sisi positifnya yang negatif Jangan dipakai, kita hempas seperti kita menghempas obat lautan. Buat kalian yang ingin diramal atau diterawang secara supranatural, atau buat kalian yang... Mengalami Tetangga, saudara Temen atau kalian sendiri Yang terkena santet Terkena sihir Terkena teluh Atau gangguan-gangguan makhluk goib Entah itu di dalam diri kalian Atau rumah, pabrik atau gedung Kalian bisa menghubungi uh, Admin Whatsapp admin Ratu Bidadari uh, Di nomor 085 234 861991 uh, atau kalian bisa cek ke bio apa? Bio channel YouTube saya. Itu ada nomor telepon WhatsApp admin saya jika kalian ingin konsultasi tentang dunia spiritual atau supranatural atau hal-hal di luar nalar yang berhubungan dengan makhluk-makhluk halus atau makhluk-makhluk tak kasat mata, itu cinta setan, kalian bisa konsultasikan. Di uh, di WhatsApp 085234861991, nomor cantik lo guys. saya ini kalau nggak ngerokok sehari itu stres saya ya bukan saya pecandu rokok ya bukan ya udah kebiasaan uh, saya nggak ngerokok itu kalau pas lagi tidur atau lagi sakit nggak ngerokok saya cuman kalau pas lagi waras dalam artian normal-normal kayak gini saya selalu ngerokok bahkan uh, habis saya ngerokok lagi habis saya ngerokok lagi gitu ya apa ya kayak semacam apa ya kalau doping sih bukan doping ya kalau saya nggak ngerokok kayak gak enak gitu loh apalagi habis makan terus nggak ngerokok itu rasanya kayak waduh bagaikan langit tanpa bulan eh kok bagaikan apa itu bagaikan sayur tanpa garam Parman Bacoan, mari mangan gak rokokan itu Parman Bacoan, gak enak gitu. Oke guys, itu aja materi saya tentang ramalan dan terawangan di tahun 2022. Buat kalian bisa subscribe channel youtube ratu bidadari tv jangan lupa komen like and share oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu rayu rayu salam dari dari saya ratu bidadari dukun kondang idola sejuta umat